kita bukan okay, membagi sedikit orang sebenarnya oke, welcome to Mr. My Channel dan vlog uh, kali ini kita uh, melaksanakan program info on bills di uh, kampung seri serbang pengawana uh. dan vlog uh, ini dirakam sebelum uh, bermulanya puasa uh, dimana kita buat Program ini di, apa, di Surau Kampung Seri Serbang Bengawan, Surau Al Hidayah. Okay, dan seperti yang kita nampak di sini, inilah keadaan Kampung Seri Serbang. Ya, pada hari yang kami buat acara ni, langit nampak gelap dan memang mau ribut pada pagi tu. Dan kami juga tidak lupakan uh, SOP lah semasa acara ni Dan ini persiapan Yang kami buat lah sebelum bermula acara Dan kita juga Mengedarkan bahan-bahan uh, Penerbitan uh, Apa um, Poster Dan juga kita Adakan sedikit jamuan Yang secara tapau lah Tidak ramai kami jemput Cuma dalam Dua ke 30 orang begitulah sebab so, kita ikut SOP keluasan tempat lima puluh saja. Kalau kita mengadakan acara-acara ah, acara rasmi lah, tidak, tidak, tidak anulah. Yang penting dia acara rasmi. Memang dia punya kapasitinya mengikut lima puluh peratus ah, mengikut keluasan ah, tempat itulah. Oke, okay. ah, rasanya kita ikuti ini blog dan sama-sama kita dengarlah. Jadi uh, yang berbahagia Encik Awang Rumi Abdul, Awang Abdullah Bawakili PPM kita ya, atau Kampung Seri Serbang Mengawan uh, Yang berbahagia Encik Jaqfar Ahmad Pula Mengurusi GPKK Seri Serbang uh, Yang berusaha Puan Sepani Asun Wakil Pegawai Penalangan Daila Fafar Encik Muhammad Abdul Rahman kepada Pejabat Penalangan Daila Fafar Tuan-tuan Puan-puan sedang hadirin yang saya mulaikan sekalian Alhamdulillah Pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul ya, Dalam program Info on Wheel Dalam singkatan IOW Tunyas sini program ni kita berikan secara info bermaklumat, tetapi secara apa, -apa orang uh, bergilir yang paling senang lah. Ya. Kecuali di Kampung sini, sediapi Kampung lain. Uh, jadi saya tidak menganjakan uh, ucapan saya ataupun pembukaan. Uh, Publik kita pada hari ini saya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Dohman untuk membicarakan ya, untuk membicarakan soal SOP vaksin dan juga pemudahan norba baru di kerangkak. Jadi dengan hormatnya majlis mempersilakan. Uh, vaksinasi uh, kebangsaan uh, di mana sudah bermula sudah ini dan kita juga menjelaskan juga apakah fungsi-fungsi vaksin ini. Uh, kepentingan dia dan lepas itu kita sentuh sedikit mengenai norma baru dan sedikitlah mengenai SOP yang terbaru COVID-19 melanda negara maksud COVID itu adalah novel coronavirus uh, tahun dijumpa pada tahun 2019 virus ini mula-mula -mula dijumpa di China, hasil daripada ini apa mutasi Sebenarnya virus ini semuanya berasal daripada yang apa makhluk hidupan liar, macam uh, kelawar, kadang-kadang tupai pun ada. Kita nggak tahu. Sabtu orang ini virus ini dia mula mulanya tidak berbahaya, tapi bila sudah satu peringkat apabila macam-macam di sana ada satu pasar yang ada menjual ek, apa binatang-binatang eksotik. Di orang bercampur bila macam ini kan binatang liar uh, macam kelawar bercampur dengan ternakan seperti ayam, uh, babi yang ternakan anula di situ, jadi disitulah virus itu ber, berkembang dan bermutasi dan menyebabkan sehingga hari inilah dia sebenarnya uh, apa orang bilang dia menyebabkan kita punya daya tahan tubuh lebih tahanlah terhadap melawan ini covid ini virus covid 19 itu sudah punya fungsi dan bila kena suntik dia ada kesan sampingan dia kalau kesan sampingannya contohnya macam demam kita ada rasa gatal-gatal dalam badan itu biasa bila kita begitu itu menunjukkan bahwa badan kita sedang bekerja Uh, untuk mengenal pasti itu virus bila kita semua sudah disuntik dengan uh, 70% rakyat Malaysia akan disultik, akan menerima ini apa akan menerima ini vaksin nanti target ini ketakit kerajaan dalam 70% uh, semua rakyat Malaysia ini akan divaksin maka kita dengan harapannya akan terbentuklah satu yaitu uh, terbentuklah itu Uh, immunity berkelompok yaitu herd immunity. Apa SOP itu kan cek suhu, QR code, buku daftar itu kan sediakan di depan dan ada orang jaga satu orang di sana. Mesti uh, ada, ya. Dan juga itu jarak dalam kedai itu jangan kita biarkan orang masuk berbondong-bondong, burung-burung masuk kedai itu. Masalahnya nanti kita ni yang kanak. orang kanak napa? Tapi kita ni dia tu kanak. Ah, ni ni je kita ni mesti dia mau ingatlah. Sebelum saya apa orang bilang bang akhir ini saya punya ceramah ini, saya mohonlah semua selepas ini uh, kalau ada ruang-ruang pendaftaran untuk vaksin, silalah datang. Macam mana caranya nanti saya punya rakan setugas akan maklumkanlah macam mana cara untuk Uh, mendaftar untuk vaksin uh, ada berbagai cara di My Sejahtera ada di apa orang bilang lebih manual pun ada melalui uh, apa UPPM pun ada juga tu dan melalui website covid uh, vaksin covid.com nanti lebih lanjut akan dicerita oleh pihak anda lah sekarang sudah saya ini mengambil kesempatan ya ini tidur tajuk ya kita sama sama Menjaga alam sekitar kita, jangan ada nyamuk-nyamuk yang membuat penetasan, mereka beranak-beranak di tempat-tempat yang tidak sepatutnya Kita sabar lah, di kawasan kita Jadi uh, saya teruskan publik kita dengan menjemput dan mempersilakan Puan Soekarni Asul Wakil pegawai Tuan Ananda untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai Mai Sejahtera ya. Uh, manfaatnya, apa, keperluannya kepada kita Dan juga pusat maklumat rakyat Yaitu uh, info, uh, apa pencarian info semasa Yang boleh didapati di pejabat penerangan darah PAPAR Jadi, modis dengan segelamatnya dan perjalanan Jadi, kepada orang ramai yang ingin mendapatkan poster ini Boleh datang ke pejabat kami uh, Tidak payah temu janji, datang saja Sebab saya akan ada di sana juga Sebab saya handle di sana Okay. Uh, Sampai itu kita juga unit kami juga menganjurkan beberapa program yang berkaitan dengan pengimarahan pusat maklumat rakyat, ya, di mana kita uh, menggalakkan para pelajar dan juga orang ramai untuk datang melayari internet secara percuma di pejabat kami. Kita ada tiga buah. Buat masa ini kita ada tiga buah komputer lah. Jadi kalau mau melayari internet mengenai atau itu mendaftar uh, atau mendaftar SPA online, SPA 8 online tu boleh datang juga. Boleh juga melayari melayari uh, Facebook jabatan kesihatan kesihatan daerah Papua di 8 web juga mereka menyediakan link-link untuk anda mendaftar secara lebih senang, lebih cepat dan lebih mudah. Macam kita, 18 tahun ke atas ni Sistem badan imunisasi, imunisasi badan kita ni sudah sudah rendah apa? Itu yang perlu di support dulu Kita apabila di jangkipi uh, Pada suami orang bilang kan Jangkipi COVID ni Sekiranya kita tidak ambil ini vaksin Lagi kesannya lagi lebih teruk Banyak orang semua dapat tapi yang kebanyakan yang cocok Begini saja kan Uh, minta lah kepada dorang, dan mohon dorang, ah. Dorang, ah. <tik> <tik> Kita bukan membagi sedikit dorang sebenarnya Tapi dengan adanya pendaftaran ini Kita mau setan untuk orang nih vaksin satu orang Setiap orang perlu satu vaksin jadi pihak KKM, dorong mau Sebab vaksin ini bukan macam obat obat biasa Bukan macam vaksin biasa ini Sebab dia ada special case Bukan senang-senang mau bawa keluar Saya dipahamkan apabila keluar daripada tuin tu, Vaksin itu Dia punya jangka hayat cuma 120 jam saja. Apabila lebih daripada itu Dia akan rusak. Jadi mohonlah kerjasama semua kami bukannya apa, kami ini bantu pihak TKM dan juga semua Untuk orang cakap menyebarkan Apa kebaikan, apa yang patut kita ambil dan tidak ambil macamnya vaksin Jangan risau, macam juga BRIN Kalau disuruh isi, semua isi <guluh> kan? Kalau layakkan layakkan, kau isi juga Atau kita tiba vaksin Buat macam itu Layak-layak, kau -layak, terima, atau isi saja kalau kita di telefon oleh pihak TKL nah Datanglah, jangan tidak datang pula nah, Pasal kan, kita nah, ya, akan berpulang nah, Bila ya, ya, ya. ya, muda ya, dalam aplikasi Masjid Jatrah itu sudah Jadi tidak perlu lah, dalam situ borang kan, ataupun penuh kali ini Kita akan berpulang, ada pengetahuan Kita akan dulu Cuma sekarang ini kita mau yang anda ke atas nih. Sebab untuk kelas kedua nih. Kita utamakan 65 tahun ke atas dan yang berisiko. ke atas nih sama, bagaimana rumah-rumah. Betul. kan tahun Masalah apa itu, tahun kok kenapa anda, anda masalah Generasi. Nah. Oke, kita, dulu, kita dulu, Ada apa itu? <susuk> ini tidak masalah tuhan sebenarnya ini ini sebenarnya akan kita panggil yang orang kalau yang duduk tidak boleh datang tuhan tidak paksa datang kan cuma kita ahli keluarga sebagai ahli keluarga kita dapat jalan dan dan kita ikutnya ibu bapak nah, itu itu untuk panggil kita di sekitar kemarin Uh, jadi, uh, pasal untuk, untuk masjid jatuh pun tidak masalah. Uh, kalau ibu bapak kita yang lima tahun kadang-kadang boleh uh, masuk masjid jatuh, kita boleh isikanlah. Ya. Uh, semua kutami panggil kembali. Cuma nah, kita mau isi ini uh, kalau dapat isi pun kita ada Yang dibiarkan oleh apa itu, YPBM. Pasalnya, enggak, enggak jauh bisa pun daripada uh, dari masjid jatuh. Kan? Oke okay, saya ispam mengenai yang viral-viral ini kan Sebenarnya untuk makluman uh, yang kes-kes kematian itu semua kan uh, kita, kita sudah dimaklukan oleh pihak TKM bahwa bukan disebabkan menebak vaksin itu Tetapi sejarah kesehatan orang itu sendiri kemungkinan besar sebelum dia penuh vaksin itu dia ada penyakit jantung ke darah tinggi ke nah itu yang menyebabkan dia memang sudah sampailah, jadi jangan risau Kerajaan tidak orang bilang membunuh kita dia akan hilang juga kamu punya tahap kesehatan patut patutkah kamu terima vaksin ataupun tidak ya. yang penting kalau mau isi itu jangan tepuk-tapuk lah Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih tuan-tuan Untuk makluman tuan tuan saya adalah Sudah lengkap menerima Dua dosis vaksin uh, uh, Saya uh, Apa namanya Pernilas, uh, Pernilas, uh, Pernilas, uh, Bertugas di Daerah port. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan uh, Yang masih ada Ibu bapa umur 65 tahun ke atas Jangan takut Kita akan ambil Memang uh, vaksin ini dia ada pesan tapi tidaklah semudarat yang kita dengar eh? Dan uh, sebelum kita guna vaksin, kita akan uh, ditemuduga nah, oleh doktor Jadi jangan takut, Tuan doktor Mahathir pun ambil vaksin Bayangkan berapa sudah umur dia sekarang eh? okay. Jadi itu saja, sekian bagi topik mulut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kita boleh kena bukaan ke dalam ya Uh, beliau sendiri pun sudah divaksin dua dos sudah terima lengkap uh, Dengan uh, Encik Muhammad uh, mukhtar pun sudah Dari kesihatan pun sudah dua, dua dos yeah? Masih dua juga ada vaksin, sini Ya. Yeah? atas uh, testimoni orang dia uh, <laughs> Hidup dan ke sekarang, syukur Alhamdulillah Jadi ya, jangan risau Daftar cepat Jadi saya ingin mengambil peluanglah ha? Menjemput dan waksudakan mungkin ada Daripada pihak yang di ingin menyampaikan uh, ke ataupun saya keselamatan saya urumi ini akan sekejabat kami uh, bagi WPTM di Kimanis di Kimanisentro, boleh datang sana ataupun nanti kita akan buat inisiatif akan uh, edarkan kepada ketua kampung atau GTPP lah, masyarakat uh, ketua adat sini yang boleh uh, merealisasikan impian kerajaan jantinya untuk uh, menambah lagi uh, apa sebanyak persen yang akan akan menerima vaksin vaksin COVID uh. itu untuk mendaftarkan uh, kita punya nama lah ini dan juga terpulang dan juga khusus kepada kepada uh, pegawai kesehatan sendiri yang sudah hadir ya yang akan sebentar akan membuat keribahan di sekitar sini terima kasih banyak banyak yang tidak terhingga dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun dari khas masuk ke dalam wilayah sendiri ya. Oke, okay, sia sialah kepala terhantuk ah. Semasa program ini angin kuat, angin ribut tapi kami tetap cekal untuk melaksanakan acara ini yaitu Info on Wheels di Kampung Seri Serbang. Terima kasih diucapkan kepada semua warga penduduk kampung dan kita juga menerima bantuan daripada pejabat Kesehatan daerah Papar, unit promosi kesihatan untuk menghebahkan uh, di, di unit bergerak mereka, yaitu hebahan uh, vaksin COVID lah. Ya, uh, ini disebabkan pada masa itu kenderaan kami ada sedikit masalah jadi itulah kami mohon bantuan daripada kesihatan untuk melaksanakan hebahan dan ini VO ni uh, VO uh, daripada uh, penerangan ni pakai. Terima kasihlah juga kepada kesehatan yang mewar-warkan kami punya VO. itu bos Oke okay, sama-sama kita dengar. bermula pada bulan April 5 agustus 2021 perasaan ini melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Mereka seketiga Peranak berumur 85 tahun bermula dari bulan Mei 2021 hingga Februari 2022. Program ani bertujuan untuk memastikan imuniti kelompok dapat dibantu di dalam komuniti sejajar dapat memutuskan rantaian penularan cacat dan menamatkan pandemik COVID-19. Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin ani unita dibuat secara atas kalian bermula macam ini melalui Malaysia. Dan sanak sekalian boleh cuma mengagak kekal ini kesihatan Hospital Awam dan swasta untuk pendaftaran secara manual untuk maklumat lebih lanjut boleh tapalayari laman web tabutabutu.gov.my besarkan amalan pencerakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter elak di kawasan sesak-sesak sempit hampir-hampir amalkan perlindungan diri kita tahu rajin membasuh tangan dan memakai penutup mulut dan tangan sudah sapa dilihat teruslah kita ni komitmen budayakan norma baru bersama-sama kita untuk kesemantayan covid-19 kita mesti manau #kita menjaga kita negeri pesanan ini dibawakan oleh jabatan perdagangan malaysia